Jika pergerakan GBP GBPUS bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,37054-1,37462 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBP GBP/USD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.35922. Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.37462 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.38123. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081